Deki, makasih lo kan Deki. Ah, tolong. Dia berkas selalu guys. Makasih banyak ya Allah ya Allah. apa berminyak ya Jalan, Bang. Dia ya, jalan boleh tapi jangan makan-makan lagi, udah enggak kuat aku. Ini aja tadi malam belum habis nih. Masih sisa. Tapi ya tak habisin. Makasih, Kak. Kak Devi ya Azazel Saya tambah gemuk kalau gitu iya Wak tambah gemuk tuh gimana tuh Pilih aku Pak Devil mau calon apa Aku jadi seneng, Wak. Tak payah. Ayo lah